Ada. Halo, Salman. Nyal, <laughs> kamu siapa? Aku, pacar telon udah susu formula udah lu sampai 4 kali nanya minggu lalu kamu lupa loh beli bubur bayi pasti sama tahu deh kamu itu kan kamu yang salah kok aku singkat ya kamu sih kalau mendengki aku nggak udah lu tahu ngeliatin orang ya tapi kamu nggak mau kan jadi ibu untuk anak-anak kita nanti nah fokus Ya fokus. Selama kamu di sini, Sal, fokus aku pasti terjaga. Kamu mungkin belanjaan. Uh, maaf, ini belanjanya buat Balita, takannya? Iya, kenapa? Popoknya untuk mana, lah, Kak? Keterli, uh, ya, Mbak. Ah, iya, iya. Ambil, ambil! Cek lagi. Ayo, terus, terus, terus! Kita lagi, dikit lagi! Sedap, sedap! Kenapa dulu? Bener, bener, bener! Aaaaah! aja. Eh, kamu ngerubah settingan joystick papa ya? Ya habis Nathan tahu papa bakal ninggalin Nathan nge-game sendirian. Makanya Nathan ubah. Hmm. Eh, tadi kamu melanjutnya sama Salma? Apaan sih nih om-om? Kepo banget. kasihan Salma. Dibohongin, dispikin sama Boye pi. Ujian orang ganteng selalu gini nih. sama main jatuh cinta, tanah yang dituruh buaya. Ganteng bangga. Ngapain ganteng doang? Ya, kalau mau bangga, pegang komitmen, tepatin janji. Baru boleh bangga. Itu namanya laki-laki. Apa-apa, tepatin janji apa? Janjinya mau nemenin Daniel main. Alah nge-game. Tuh lihat pah. Daniel mau main sendiri. Oke. Okay. Oh, dia tadi cari buah. Main sama Bapak yuk. Apa itu? Ini lah belanjanya Daniel. Makasih ya, Pa. Sebentar sini ya. Hey, pulang dipercepat karena ada rapat para guru untuk membahas tentang uas jadi kalian bisa belajar di rumah ya oke oh, yes, yes! <susur> so -so. hmm? oke aku mau ngumpul dulu sama anak-anak osis oke udah aku di kantin ya semangat tinginin kayak gini nih, gak enak kalau kita nggak berasup. Wah sab itu. Nih, gua ada infak, biar ngebul rame-rame. Mat. Oh, udah enggak gua. Biko ya. ah. ikut nyumbang deh, nih. Cuman berganti selera nih Nathan kayaknya. Ya iyalah. Daripada nanti panjang urusannya sama Ibu Negara. Nah, itu lo tai tuh. <laughs> bagian Nat. Mau aja disuruh-suruh sama kayak gini. Maksudnya apa nih disuruh-suruh? Harusnya tuh Sama yang dibikin asik. Kan jadi dia yang gak asik. Itulah Dim. Yang penting kan doi bang. Udah petapa sih dia dari Salma. Hot kali ya, Goyan Sabah. Buat dia terus. Canda kali <tuk> tua macam apa yang udah ngajarin anaknya buat mukulin anak lain. Permisi. Orang tua macam apa yang ngajarin anaknya ngerendahin perempuan? Kamu ya. Tolong, tolong, tolong tenang, tenang, tenang Bu, tenang Pak, maaf jangan diperpanjang. Mari kita berbesar hati. Nathan minta maaf. Uh, semua selesai. Ya. Saya akan minta maaf. Kalau Dimas minta maaf ke Salman duluan. Nathan, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Kita nggak tahu. Nah tadi masalahnya ini apa? Kita coba tanya sama Dimas. Udahlah. Gak usah banyak ngomong. Loh, ini waktu saya ngomong, Bu. Bapak bisa beresin masalah ini, nggak? Kalau enggak, saya akan telepon Papa Dimas buat beresin jabatan kamu. Mohon maaf, jangan begitu juga, Bu. Uh, Nathan, minta maaf, Nathan. Saya nggak akan minta maaf, Pak. Buat apa? Jangan paksa saya untuk skorsing kamu, Nathan. Lah, saya nggak salah. Kalau saya diskors, berniat saya pindah sekolah, Pak. datang salah ya? Ya iyalah. Kamu pikir papa setuju dengan cara kamu jelasin masalah pakai berantem. Gak apa-apa. Papa juga gak suka sama guru yang kayak gitu. Ada satu hal yang nggak pernah boleh kamu lupa. Jangan kamu ulangin di sekolah kamu yang baru. Ya? Ya, Pak. Soke. semarah. tapi kalau mau pulang-pulang kabarin aku dong, kamu jadi bangun tau nungguin kamu ngeek, eh. kamu kacian coba. Ih, kenapa ambil pindah sekolah? Udahlah, gak penting dibahas. Penting sekarang. buat aku, Nat. Kenapa? Takut kangen. Tenang, seolah aku tetap... Apa bingung. sih susahnya minta maaf? Kamu mau denger alasan aku gak? Apapun alasan kamu. As Kalau untuk berantem gak bisa bikin kamu jadi dewasa, Nat. Asalkan. Minta maaf. Itu yang bisa bikin kamu jadi Nathan yang lebih benar. Aku selalu salah ya di mata kamu. Jangan tanya aku. Kalau pikiran kamu sendiri kadang selalu benar. Kalau aku udah berusaha tapi tetap gak bisa jadi apa yang kamu mau gimana? Usaha apa, Nat? Berantem. Aku capek, Nat. Aku terus yang harus rutin kamu. Kapan kamu mau berubah? Kamu pernah bisa ngertiin aku. Kalau gitu buat apa kita bareng? Maksudnya apa tadi? Kamu mau kita udahan? Oke. Okay. Kalau itu mau kamu, aku gak bisa maksa. Daripada cuma buat kamu nangis dan kecewa terus-terusan, cuma karena satu cowok yang berengsekin Sebenarnya gak mau lo pindah. Udah lama. Gak usah dibahas, gak penting. Aduh Nat, dia tuh cuma emosi doang. Ya dia pikir, dengan dia ngomong kayak gitu, Oh, bakal minta maaf. Dia nggak bener benar pengen putus kok. <tuh> gak ngerti gue sama cewek. Mereka yang minta putus, mereka yang nangis. Terus, mereka yang merasa jadi korban lagi. Nat. Dia sayang banget sama oh. kan? niat tiap kayak lo ma, liat... Ma, ma, ma, sorry banget deh, ya. Topiknya nggak menarik. Ya. Stop! Ya, coba ya. deh. Nat, ya. gue belum beres ngomong, Nat. Nat! Di lapangan ini, kita pernah merasakan dihukum sama-sama. Berlari dua putaran hingga pusat. Mungkin teman-teman semua berpikir, kapan masa SMA itu selesai? Bebas dari jaratan tugas, dan PR yang menumpuk, padahal hidup di luar sana itu jauh lebih keras dan penuh tekanan. Jadi, saya berdiri di sini mewakili teman-teman. Ingin mengucapkan terima kasih kepada semua guru. Ya, sebenarnya Nathan ada peningkatan sayang sekali dia harus pindah Ardi. saya juga minta maaf kalau ada ulah Nathan yang bikin masalah buat sekolah ini ya mudah-mudahan Nathan bisa lebih baik di sekolah barunya Ardi. Ya, lebih siap eh. ya pak di perjalanan om. Oke oke oke. Ini kok ada lomba diam diaman kita juaranya loh. Om saya duluan ya. Mama udah nunggu di kelas. Duh, tadi kamu bilang dalam perjalanan. Maksud saya lagi lagi jalan dalam kelas om. <laughs> ya pokoknya gitulah. Duluan om. Oke. Okay. Kamu sama Salma lagi marahan Putus wah. Putus hmm. Kamu tahu kenapa dulu kita jauh Karena kita berdua Terlalu mementingkan ego Sampai melupakan kerendahan hati Coba deh Secepatnya kamu ke rumahnya Salma Minta maaf Katanya nggak yakin kalau balik kan bakal kayak apa? Cuman mau sama maafin kamu, ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eh, hey. tidak perlu apa? Bapak siapa? Harusnya saya yang nanya sama kamu. Kamu ini siapa? Ada perlu apa ke rumah ini? Saya ke rumah ini hampir tiap hari, Pak. Saya tahu isinya siapa aja. Lah Bapak datang-datang, Berasa orang sini aja. Sales ya? Eh, Bapak! Udah sampai gak bilang-bilang. Eh, Bapak kurusan ya? Brewok udah dicukur semua monikosep. Semu. Uh, uh, uh, maaf, Natan. Sama lagi pergi. Ah, ini kamu kenali? Ini papanya Sama. Baru pulang ini dari Kanada tiga tahun tugasnya di sana. Ma maaf, Om. Mukanya beda sama yang di foto. Kamu pacarnya Sama. Ah, sedang diusahakan lagi, Om. Maksud kamu pendekatan? Uh, baru putus om. Kenapa Salma mutusin kamu? Uh, saya berantem di sekolah. Berantem di sekolah? Iya. Yeah. Gak dimarahi guru. Saya disidang om. Gak di skors. Enggak om. Kenapa? Saya pilih pindah sekolah om. Bagus itu. Karena saya pindah sekolah. Karena Salma mutusin kamu. Apa jadinya masa depan dia? Pacaran aja saya nggak begitu rela. Apalagi sama tukang berantem. Om, gini om saya... Nathan, saya nggak suka ngomong-ngomong di belakang. Boleh ya, saya terus terang. Silakan om. Saya keberatan kamu punya hubungan sama Salma. Kamu itu tampan. Carilah perempuan lain. Jangan Salma. Tolong ya. Sekarang lebih baik kamu pulang. Dan jangan datang ke sini lagi. Sejak kapan ini? Kamu kok nggak pernah cerita ke saya soal ini? Ah, anak kita tuh udah remaja. Dia udah harus bisa untuk bikin keputusan sendiri. Anak belasan tahun punya keputusan sendiri. Papa! Ah. <laughs> eh. Papa kapan datang? Ih kok bilang-bilang salamu, Pak. Barusan, kita perlu bahas masa depanmu terutama soal ini. Sekarang sudah semester lima. Nilai kamu semester ini harus lebih bagus dari yang lalu. Kamu harus lolos SNMPTN. Siapa? Harus masuk UI. Assalamualaikum. Rido, oh. malam, Om. Malam-malam. <laughs> Sampai juga kamu akhirnya. Gak susah nyarinya, kan? Enggak. Sini, sini. Iya. Rido, ini teman kecil kamu dulu. Ingat, kan? Wow, ini sama, Sejak dari Kanada, kami sudah satu pesawat. Oh, Papa Mama Rido tinggal di Kanada juga? Masih di kok, oh, Tante. Kebetulan ketemu Om di Kanada. Waktu pulang oleh berins. Juara dua loh dia. Bayangin, orang tuanya kerja di luar negeri, dia hidup mandiri di Jakarta berprestasi lagi. Jadi dulu waktu di SMP, kita selalu Ingat Tapi kamu yang selalu ranking satu, Salma ranking dua. Iya. Dulu juga waktu SMP kamu sering bully aku, karena mukaku jelek, jerawatan. Kamu cuma mau ngajarin cantik-cantik doang. Ingat Neng. Udah, udah, itu kan dulu. Enggak usah diungkit lagi ya, tuh, Neng. Kamu sering-sering aja ke sini, Ridho Kalau perlu tiap hari bantu sama belajar, ya. Siap, Om. Saya senang kemari. Ayo, diminum, Ayah. Oh, Tanda. Uh, ini kuenya tante bikin sendiri, Om. di sekolah gue. Masih kurang. Oke, Cepatnya saya masalah, <tuk> bercandaan doang. Alah ya, ya bercanda. Terus lo ngapain sini? Gue nyusul kemari. Boseng gue di sekolah gue. Alah, ngasih tayah. Udah... <tuk> Kami semua tuh udah pusing. Harus gimana lagi caranya ngadepin kamu? Kasus kamu tuh udah banyak banget. Mama kamu juga gak pernah datang kalau diundang ke sekolah. Kamu sendiri udah sampein ke mama kamu soal kasus kamu yang udah numpuk ini. Rebecca, kamu denger saya enggak? Mama kamu kenapa? Ada apa? Kalau saya bisa jawab pertanyaan itu, mungkin saya nggak akan ada di sini. tawan bolos, bongkiras, nilai jeblok, bahkan ribut sama anak yang lain. Nggak usah melebar. Intinya, kenapa mama kamu nggak pernah? Karena saya juga nggak tahu bu, saya ini masih dianggap anak atau nggak sama ibu saya. <Suh> Saya Nathan Januar Prasetyo, saya pindahan dari SMA Garuda Anak-anak, ada yang mau ditanyakan? Enggak Kalian berdua mau minta nomor HP kan? Enggak ya, Kamu baru, berani-berani sudah godain dua juara kelas kita Ya abis pak, dari gerbang tadi ngeliatin saya malu-malu doain gitu Enggak wow. pak, enggak Enggak kan? Nggak, Nggak. Enggak Enggak ya udah, jangan suka liatin gue diem-diem ya sudah sudah, tenang semuanya. Nathan, silakan kamu. Siap, makasih, Pak. Sal, so, Nathan gimana? Aau oh, deh. Loh, emang gak ada komunikasi apa selama liburan? Gak kangen. Ih Ma, udah ih jangan ngomongin itu. Ini deh, kali aja lo kangen nggak pengen dia tahu. Halo. Ini siapa? Kok dimana aja? Mama minta pulsa ya? gila <sukur> ini siapa sih lu sebar nomor gue ya, dan ya. ya kalau ada orang nanya lu kasih tapi ini nggak ada kok Fans sekolah kali ada kelas mbak mbak ini tolong angkat teleponnya dong aku aja pacar saya <laughs> Pada tanggal dua puluh tiga Januari seribu sembilan ratus lima puluh, di Bandung, Kapten Raymond Westerling, memimpin gerombolan Angkatan Perang Ratu Adil, atau yang disebut dengan APRA. Salah satu isi dari persetujuan KMB pada tanggal 2 November 1949 adalah bahwa pembentukan angkatan perang RIS atau APRIS dengan teknis sebagai intinya. Gerombolan ini memberikan ultimatum kepada pemerintah RIS dan negara Pasundan agar mereka diakui sebagai tentara Pasundan. Uh, Bu, saya izin ke belakang ya. Ya, silakan. Terima kasih, ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Pikiran ini baik-baik dulu. -baik pergi. Gak usah lo usah ikut campur urusan gua. Gue bilang pergi. Eh, pergi. Atur. Pergi. A pergi. Bikin dulu baik-baik. Satu-satunya alasan kenapa gua gak marah, karena gua tahu lo itu rapuh. Gue lagi minta maaf ke gue, terus kita balikkan lagi. Sal, hai dok, yuk aku antar. Enggak usah, dok, gue naik angkot aja. Halo, Pa? Kamu sudah ketemu Ridho? Iya, Pa. Udah. Kamu pulang sama Ridho. Di sini, Mang. Siap. Gue duluan, ya? Ya, ada Pokoknya nih ya, kalo ngobrol sama dia gak sampai satu menit, <tuh> <tuh> itu hawa perang dia udah muncul tuh, ada yang tahu gak kenapa dia bisa begitu? <tuh> dia gua gak tau. Hmm, mantap. Eh, <tuh> <tuh> hey, apa lu? Wei, Wei, mau apa lu? Semua dengerin gua. Perempuan ini udah ngejelekin orang di Facebook sepuasnya, dan sekarang lu bermasalah kalau gua mau taruh ini di sini. Gitu, nah, huh? spek kalian tahu kalau dia ini attention whore! <tuh> siapa lo? siapa gua nggak penting? yang penting lu tau, gua gak suka lihat cewek dikasari. <tik> udah kini Albert Master Wing Chun lo abis dibikin sama dia. udah minta maafnya? gua gak pernah punya maaf buat kayak gini deh. Dan... itu cari masalah gua. buat gua sekarang. ah semua semua. <tik> gue ST deh di kantin, ya? Yeah. Jangan uh, lo ngapain sih sosokan ngebelain gue? Lo yang sekarang, itu gue yang dulu. Cuma bedanya gue gak pernah kepikiran bunuh diri. lagi berantem lagi kamu hah iya jangan sampai harus pindah sekolah lagi ya enggak lah pak tenang enggak sampai masuk BP kok ini siapa oh ya ini Rebecca Rebecca om halo tante tante kenapa sih uh, maaf om Nathan berantem gara-gara belahin saya. Kalau dengar cerita kamu tadi, om jadi paham sih, kenapa Nathan itu protektif sama kamu. Dalam hidup kita pasti akan ada benturan. Pada saat kita ketemu benturan itu, kita pasti akan mengalami lima fase. Fase pertama, ngoyal, kita nggak percaya dengan kenyataan, dengan realita, bahwa semua sudah kejadian dan mau nggak mau hidup kita berubah. Terus kita marah, kita marah sama keadaan, marah sama setiap orang, semuanya kita jadikan kambing hitam, termasuk marah sama diri kita sendiri. Lalu masuk proses tawar menawar. Kita akan melakukan apapun supaya kita bisa kembali ke kondisi yang dulu. Bahkan ketika kita harus merusak diri sendiri, nggak ada masalah. Fase depresi. Semua rasanya itu kosong. Semua rasanya hampa, gak ada artinya sama sekali. Karena betul-betul kita ngerasa kehilangan tujuan hidup kita. Kita masuk ke fase terakhir. Ikhlas. Di sini kita menerima kenyataan, kita terima hidup ini belum berhenti, waktu terus berjalan, kita menemukan lagi kebahagiaan. Kedewasaan itu adalah bagaimana kemampuan kita mengatur semua ini, memutar semuanya begitu cepat sampai ke titik ikhlas. Ini warna hidup kita, jangan kelamaan kejebak satu warna.